Oke okay guys kembali lagi di channel Alana Sekolah ini. Kali ini kita akan share informasi terkait uh, update terbaru tentang BLT Dana Desa tahun 2022 Kapan BLT Dana Desa 2022 itu cair Di desa saya belum cair nih bang Itu banyak sekali komentar-komentar uh, di kolom komentar video-video saya sebelumnya Nah sampai detik ini sekarang sudah sampai bulan Maret tapi memang masih banyak sekali desa-desa yang belum menyalurkan PLT Ataukah masih banyak sekali KPM belum menerima BLT dana desa Tahun 2022 Seperti yang kita ketahui bersama Bahwasanya BLT dana desa itu dilanjutkan tahun 2022 Masing-masing KPM itu mendapatkan 300.000 per bulan Itu jangka waktunya selama 12 bulan Artinya untuk satu tahun Nah penyalurannya dapat dilaksanakan untuk tiga bulan artinya untuk tiga bulan itu sobat desa bisa mendapatkan dana sebesar 900.000 yang perlu dicatat perlu dipahami 900.000 itu adalah untuk tiga bulan karena BLT dana desa itu sebanyak atau sebesar 300.000 per bulan lalu bagaimana kenapa kok BLT nya belum cair bang nah, Perlu diketahui bahwasanya penyaluran BLT ini berbeda dengan bantuan-bantuan sosial yang lain. BLT dana desa ini, ini bersumber dari APBDES. Artinya tergantung dari penyaluran dana desa masing-masing. Nah, bisa jadi di desa ibu belum cair, di desa sebelah ibu itu sudah cair. Nah, di desa bapak, bapak semua belum cair, tapi di desa tetangga kita sudah cair. Nah kenapa tergantung kepada pengurusan kecepatan pengurusan oleh perangkat desa pemerintah desa di desa Ibu Nah yang perlu Ibu ibu telusuri Bapak Ibu semuanya yang perlu diketahui apakah KPM atakah penerima BLT tahun 2022 ini sudah ditetapkan sudah diputuskan belum di dalam musaharah desa khusus kemudian muncullah SK KPM penemua BLT DD tahun dua Kemudian sudahkah Bapak Ibu pemerintah desa untuk menetapkan APBD mengusulkan kepada kompeten untuk penyaluran. Nah itu beberapa informasi penting soal kenapa BLT dan desa belum juga cair cair gitu. Nah jadi penyaluran BLT dana desa ini tergantung dari kecepatan dari pemerintah desa. Untuk informasi bahwasannya BLT Dana Desa itu minimal 40% dari dana BL, dari dana desa itu untuk BLT, 20% untuk ketahanan pangan dan hewani dan 8% itu untuk COVID-19 dan sisanya itu digunakan untuk prioritas lain sesuai dengan Permendes nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas Penggunaan dana desa tahun 2022. Terima kasih sobat desa yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar. See you!